Eh, kamu tau bulan inklusi keuangan enggak sih? Tahu dong, emang kenapa? Nah, Bu Finance bahkan hadir di salah satu kegiatan bulan inklusi keuangan yaitu Financial Expo atau Finexpo 2022. Wah, di mana tuh? Finexpo 2022 akan ada di Mall Central Park, Jakarta Barat dari tanggal 26 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Wih, kalau aku datang sana, kira-kira aku bisa dapat apa aja sih? Banyak banget, karena di sana kan ada promo, Gak cuma promo, akan ada door prize dari berbagai Wihnya Uji seru ya, pasti deh ya, datang ke sana. Yuk ramaikan booth online di Finexpo 2022. See you! One. One.